Cik, cik cik cik yuk yuk yuk balik lagi bersama otong spin kali ini kita akan review game cat of Olympus ya, seluruh kita bawa modal 71.000 saja semoga kita dapat profit profit manisnya di sini ini langsung aja kita main di pet berapa enaknya nah, ya, ya 1200 1200 dulu double berseng aktif jangan lupa ya kita coba quick 50 kali Oh ya yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs bergatur tersolid Santero jagat dunia akhirat, WD berapapun dibayar lunas pastinya. Langsung gas aja untuk linknya ada di pin komen. Jangan ragu main slot di sini karena di sini kalian bisa cek RTP gamenya juga langsung. Itu RTP live ya guys, jadi beda sama yang RTP-RTP yang lain. Jadi itu RTP live biasanya per detik atau per menit itu ganti. Makanya selalu saya ingatkan selalu cek rtp kalian sebelum bermain gamenya oke okay, back to the game ini kita masih sisa 35 spin lagi semoga ada yang manis-manis ya, us model kita nggak banyak us kasih kompek kompak yang bagus wududuh mah kotak kurang satu hijau kurang dua aduh nggak turun juga cuk ayo hausnya ah, anteng sekali ini seluruh biasa-biasa awalan-awalan emang us kayak gini dan <tuk> kalau udah mesinnya udah panas pasti tetap tetap tetap tetap yang mantap bakal keluar tiga skater belum ada petir-petir yang konek atau skater skaternya ya ya masih anteng-anteng anteng aja ini usia tiga kali 32 tiga, kali Oh, langsung dapat empat ya, terus kita tes, tes semoga ada isi us kasih paham. Tur, aduh, kuningnya jadiin sekalian dong, us sip uh, biru dulu ya. Gelasnya ikut dong, gelasnya ikut dong, petir us, petir tapi sayang lumayan. 3000 kali enam, 22000 awal yang bagus ya, seluruh semoga kita dikasih di atas 200an lah udah cukup kalau untuk Kristen di bed ini. aduh kuningnya satu lagi pasti pecah sih merahnya ini yang kurang dua ini merah atau hijaunya ini nanggung banget pasti kalau posisi kayak gini tuh udah posisi nanggung kuning jadi biru kurang satu udah kelihatan banget aku ya, yang bertanya kenapa saya apal ya karena tuh cuma bisa Zeus lur makanya udah hafal putarannya hafal pecahannya juga hafal af petir dan skaternya biasanya cuma di tempat-tempat tertentu sih yo izin kurang dua lumayan tambahan hijaunya jadi sekalian boleh ah lumayan-lumayan-lumayan tambahnya alwi-lema kali ya seluruh tambal kita baru 18 cuma belum ada pecahan pecahannya mantap ini ini kalau pecah mantap aja udah enak nih pecahannya udah kayak gini loh maksudnya loh 3000 gitu kuningnya sekalian nah ini kan lumayan 66.000 gitu loh kan lumayan ya seluruhnya kamu udah 22 tinggal nunggu pecahan pecahan mantapnya hm, tanggung sekali aduh duh, duh, duh, duh, duh, duh. aduh aduh aduh ya jadian sekalian hijau atau kuningnya turun boleh anjir nanggung enggak dapet itu ya, jumpa jumpa bus enggak dapet terus ya, ayo anjir tambor udah lumayan loh 27 tapi belum ada petangnya mantap kuning jadian sekalian boleh eh, biru nusul dong gua lagi dua lagi dua lagi enggak mau tuh lumayan lah ya yes, Lur kita lumayan lah profit profit 180 lumayan sih tuh genapin 200 nggak masalah sih hijaunya dulu jadi ini lumayan petirnya dimana biru dulu kasih dong enggak nah, mau 185 ya seluruh ini Kristen kita yang pertama semoga ada Kristen Kristen berikutnya yang lebih berisi lagi terus kasih paham para penonton Oh ya yang bertanya kenapa pengen cuma modal receh ya karena saya cuma player-player biasa player-player kayak kalian lah yang bauin yang bawa modal gede gedenya 200 badan 100 di bawah 100 ya atau sendirilah makanya kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini bisa dibantu like comment subnya biar saya tambah semangat buat bikin konten lagi gitu loh dan buat yang pengen nyoba coba boleh kan selalu saya ingatkan intinya jangan jadi gini. kita coba Kwikano ya, turbo lagi ya manual dulu satu, dua, di motor, pecah sih, tiga, enggak pecah, empat, limanya kalau pecah kita langsung main di putih, 5. lima, enggak kita langsung kwikano aja naik bed, biasanya sih ada tanda-tanda lumayan, 50 kali aja ya seluruh pokoknya oh selalu saya ingatkan jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan sebagai hiburan saja seperti konten inilah ya konten hiburan aja jika ingin bermain bermainlah dengan uang dingin bukan uang dapur biar otak kalian gak ngebul kalau ada uang dingin uang lebih bolehlah main-main di situs kami coba-coba cara-cara pola pola gacor dari kita semoga aja beruntung dan saya ingatkan lagi sebelum bermain cek RTP gamenya dulu itu yang paling penting kalau kalian main di game Olympus di RTP 20 ya boncos Lur mau model berapapun makanya saya selalu saya ingatkan cek RTP RTP hijau udah cukup lah 70 80 itu udah cukup nggak usah kalian nunggu 90 90 udah orang-orang orang lain duluan yang JP makanya cek yang tipis-tipis aja 70 80 langgan sembilan 90 udah cukup itu udah lumayan-lumayan aduh us saldo sudah mulai menipis, back game ya seluruh saldo sudah mulai menipis. belum ada tanda-tanda free spin atau petir-petir hebatnya lagi habis kasih dong kasih dong kasih dong free spin, free spin isi daging scatter scatter isi daging us kuningnya jadi boleh ungu boleh musul dong aduh kurang satu kuning Uits. aduh mahkot namun pasti kurang satu hmm si dua, 2 uh, udah lumayan dapet twistnya semoga tadi kan kita dapat twistin di Turbo itu dapet 280-an kita coba di quick ya sudut. semoga lebih dari itu ya yuk kita tes tes tes us, kasih paham dong atas kuning ya atas hijau kasih petir enggak mau lumayan konek birunya nusul Aduh ungu pasti kurang nih anjir banget bukan kurang satu pasti udah kelihatan Aduh petir-petir yang nggak connect nggak bagus nggak bukan rekomen yuh ungu ikut juga boleh ungu dulu jadi hijau ikut sih harusnya anjir kurang satu juga kamfret sambal enam sisa masih duduk kali 25 surf mahkotanya turunin lagi anjir nggak mau slur tapi lumayan 31 tambel udah semoga ada pecahan pecahan mantapnya lagi ya slur, ayo us. kuning kuning jadiin dong nah disini merah atau biru boleh biru dulu oke terus gelasnya kasih nggak ah, mau hijau jadi hijau jadi sih anjir enggak kurang satu kampret ah, hamfret terus sekali kaus kamu lulus tiga tiga sisa masih non-frizenam frispen non lagi semoga adat kenaikan-kenaikan yang mantap karena ini di p3.000 ayo Hai cincin kasih nggak ya, mau jelasnya judul-judul gelas jadi dong hijau kasih petir merah boleh Lumayan lumayan. Udah sadar split. Kota kali 4.37 lumayan 400-an belum. Dudu-dudu kita udah JP ini. Apakah kita akan kabur saja? Udah 600-an di sini. Kabur enggak ya? Kabur enggak enggak? Ya, nanti lah kita lihat habis ini putarannya gimana. Kita juga kalau modal 70.000 udah profit 10%. Eh, 10 kali modal, Cuk. 700000 ini. 150 kita coba habisin 50.000 ya kalau enggak ada langsung cuci aja lah ya semoga ada tambahan tambahan kalau enggak ada pun paling ya kita kabur saja sih yes hmm. ungunya aduh enggak mau ya, selalu saya ingatkan lah ya seluruh menjadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata jika ingin bermain, bermainlah dengan uang dingin, bukan uang dapur biar otak kalian gak ya sur jika ada uang dingin, uang lebih atau apa boleh lama berkesetujuan itu kita untuk coba bermain di sini. Cktp-nya agar kalian nggak cepat terungkat. Yuk, selir. ayo bos. Oke oh, ya, sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung saya dengan cara like, comment, subscribe nya. Terima kasih. Semuanya salam modal receh pola-pola receh selalu ada di sini